Kenalkan nama saya Riza Riva Saya di film PR Kumongko ini sebagai DOP dan coloring Kendala saat proses syuting yaitu waktu karena kita produksi di beberapa hari atau beberapa bulan jadi ada yang mulainya yang produksi pertama itu bulan Februari kalau nggak salah kalau nggak Februari mana terus setelah itu produksi lagi ke bulan 8 yaitu Agustus. <tuh> masalah teknis mungkin kita kekurangan tim tapi dari kekurangan tim itu kita atau saya juga banyak belajar dari tim lighting kita sebelumnya belum bisa dari segi produksi mungkin kita kekurangan tim tapi kita lebih maksimal dalam pengharapan film ini dan lebih total tentunya perbedaan untuk konten ini kita menggunakan satu kamera yaitu kamera Sony a7 sedangkan dulu kita memakai dua kamera atau bisa disebut multi game Penggarapannya mungkin lebih sulit sih sebenarnya lebih memakan waktu yang lama untuk film ini cuman untuk dari segi coloring kita lebih mudah soalnya satu karakter kameranya terima kasih bapak. Harus menonton film ini karena dari segi pemain, segi dibalik layar, bahkan sutradara, kameramen, dan edit Kita lebih memaksimalkan dari konten-konten sebelumnya dan pastinya lebih menarik Makanya jangan lupa tonton terus film PRK Mungkohi, terima kasih